terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar idola krisayakan kita ke kabar pertama persahabat yang kita mampir dulu nih ke unggahan dokter puspa persahabatnya dokter puspa ini adalah dokter yang Tentunya menangani Dada Lesti di persalinan Persahabat ya, Kita turut berterima kasih Kepada dokter puspa Mudah-mudahan semuanya Selalu diberikan kesehatan kami Dan di postingan ini tentu banyak komentar Banyak respon dari para Sahabat Leslar Kita lihat di komentar Persahabatnya dari akun Koin Tool Mengatakan Sehat-sehat dokter Makasih udah bantuin persalinan bunda Dan BBL ada juga komentar lain diberikan dari akun sulis sulis sulis 058 Dokter terima kasih banyak sudah membantu proses kelahiran BBL Semoga dokter diberi kesehatan sukses dunia akhirat Amin Wow masalah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun komaria 66 Terima kasih Dokter Puspa dan tim Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta yang sudah membantu persalinan dedek elastik kesayangan Bayang sekali dimanjari komentar yang sangat luar biasa dari fans ucapan terima kasih kepada Dokter Puspa yang sudah membantu persalinan dedek elastik kesayangan Mudah-mudahan Dokter Puspa diberikan kesehatan amin yang mengalami. Dan selanjutnya persahabat ya, kita juga mampir ke kakak Rizky Bilar nih Perhatikan persahabat ya Tentu di postingan kakak Rizky Bilar yang terbaru ini Ada komentar dari Teoku Wisnu yang ikut mampir berkomentar persahabat ya Teoku Wisnu mengatakan di kolom komentar Masya Allah Selamat bro Barakallah Semangat sip Wow mantap banget katanya tuh <laughs> Alhamdulillah Tio Kumbesna juga mengucapkan selamat Untuk kakak Rizky Bilar Ini tentunya bahagia banget Persahabat ya Masya Allah Dan tentu ada juga komentar Yang diberikan dari Agung Hussein Asinob Mengatakan Alhamdulillah jadi angkal Katanya tuh ini adalah sahabat terdekat Dari kakak Rizky Bilar Yang ikut berbahagia Atas Lahirnya BBL Persahabat ya di sini juga ada komentar dari dunia manji Wow, Anji juga ikut berkomentar Dengan mengucapkan kalimat selamat katanya tuh Nata Reza pun turut berkomentar juga Mengucapkan Alhamdulillah selamat ya bro Masya Allah banget yang banyak sekali ternyata Teman-teman artis yang mengucapkan selamat untuk BBL yang sudah lahir kepada Rizky Pilar persahabat ya masya Allah mudah-mudahan dukungan dan support semakin banyak dari orang-orang baik orang-orang hebat persahabat ya tentu kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan selalu menjadi garda terdepan idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya perhatikan juga persahabat tersebut unggahan spesial terbaru wow masya Allah banget ya malam ini. Rudy Salim bersahabat ya Ini jenguk dan Lesti di rumah sakit Wow, dijengukin Rich Uncle nih Rudy Salim bersahabat ya Dan sekaligus meeting Baraka Karis bil di rumah sakit bersahabat ya Apapun proyeknya Apapun tentunya Bentuk kerjaannya Kita tetap support Dan mudah-mudahan semoga selalu dipermudah Dan dilancarkan Amin Ya Rabbal Alamin momen ini pun diunggah kembali oleh akun lesti bilar galeri underscore ada kalimat caption yang dituliskan di dijengukin rich uncle nih wah wow, masya banget ya hingga banyak komentar juga yang diberikan dari akun fenges underscore bunsu apapun itu semoga lancar selalu semangat wah yang sangat positif banget ya Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berkah dan selalu barokah Dan berjalan dengan lancar apapun yang dilakukan oleh kakak Rizky Bilar Dan berikutnya juga persahabat ya Dan info penting banget untuk kita semua yang belum mampir ke channel YouTube-nya kakak Rizky Bilar Sudah di out saja vlog terbaru persahabat ya, Ketika momen spesial di Bandung Yuk sama-sama kita doakan kita support karya-karya terbaik dari idola kita